Apa proses yang paling kritikal dalam tahapan atau proses transformasi data? Yang paling kritikal dalam transformasi data, integriti. Hmm, Oke, okay. karena Kenapa? ya, kita, ya, kita sebagai kita sebagai data engineer, ya, data engineer, kita harus melakukan transformasi data.